Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh nih channel tim Forsud. Nah isu iki araf boleh sarapan karena diam Ini tepat tempatnya. Eh. Kita berada di Selopuro. golek sarapan sego sor talok. Romawi banget mas silam. Nah enggak, cuma dari kalangan bawah. Mulai dari kalangan atas, bapak bupati, terus pegawai pegawai wakai banget. wingi lagi Rene bapak. Gajar Pranowo Monggo pas langsung merapat ya Kita sikat cari sego betul karo es dawet Cus <sus> <Sus> <sus> Oh nge, nasi betul kali Wah, rotok telat dah mak berarti ham Kurang isu, g. Kalih, es Dawet nge, kalih, Pak nganti raket diserang karo ibu-ibu tadi, ngalah ya. Mana mau, mau nangoten, S. Dawet, S. Dawet, S. Dawet, tunggal Dawet, tunggal S. tunggal Dawet, tunggal tunggal Paking rame nih biasanya ini biasanya sampai jam 7, jam 70, 70, 70, 70, Cuma iki 70, hari hari, hari 70, 70, 70, hari hari libur ya. 70, 70, banget. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, Yay, boon, bila, ya? Gie, Dua loro. Dua Ini bikak empun mulai ten pinten, Bu njenengan. lampu, lampu. ublek Petrona 8785 8785 Kita yang yang berikutnya, sih, PKS Nasi di sini, di sini, oh, sini Nasi di sini, di sini, Pembelinya ini, Ki, Ini, cuma kalangan bawah, ini. Kalangan pegawai, kalangan Nota yang kata, lah bapak bupati terus Pak Kanang oh Pak Pak Ganjar oh Ulang tahun iPhone, ulang tahun ulang tahun anak ulang tahun iPhone, ulang tahun iPhone, ulang tahun iPhone, ulang tahun lantas ulang tahun iPhone, ulang tahun iPhone, ulang tahun iPhone, ulang nggih. iPhone, ulang tahun iPhone, ulang tahun tahun terasa tuh gak? kesana gih gue sengatan digun gih, gih, ham oke ini. oke mas ilham, kali ini kita sudah dapat nasi pecel sortalok nah ayo langsung di review, kita cobain nasi pecel sortalok beh, ki aku jaluk tambah daging goreng Nah di sini menue apa itu kulupannya komplit banget. Mulai sokor, capar, terus daun kacang, eh apa? Kacang heh, kacang-kacangan. Terus ini daun pepaya, terus onok, pete cina utawa lam toro gung. Terus aku tambah mana? Udah goreng sama gorengannya tempe. Wah langsung aja disikat Mas Hilam ya. Sambel kacangnya. Wah, kayak banget! Langsung jus campur. Bismillahirrahmanirrahim. untuk rasanya... istimewa banget ungkapnya iso, saking enaknya Mas Hilam. kacang itu kalau banget soalnya kacang oke Dur, untuk penilaian mulai soal 6 sampai 10 woi 6 sampai 10 tak kasih nilai songo, koma. songo gila jowo gila enak banget Langsung ya, sikat terus <tune repeating> hmm. Aku ya dua jargon, Mas Ilham Hanya ada jargon Hmm, Uwena ega ukur Mantap Pak, mau. Aku pengen saya Mau Makan nikmati, Mas. Cepet-cepet tak nggur gak menikmati. kamera terus rae. Gak <tuh> dikarek sih cok, tak mas ini rencana ini, es dawetnya lorok kue sak hmm. es dawet oke apa mas? Nih, nih, mas. ah tenang nih, santai gini gini apa alah alah wah segerpol, mereka waktu ini wes mepet banget Mas Hilam, tur awakmu ya bayemangan, segerai pernah lawan, <laughs> oke, okay. langsung closing ya, nggak tak habiskan dibalik layar, <laughs> oke okay, mungkin cukup segini dulu, jadi buat teman-teman kalian bisa komen di bawah kasih info kuliner kuliner unik. Bakal kita datengin sama Mas Ilham Oke Mas Ilham Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Tim Foursuit matur soon Bye